Ketika dunia sibuk dengan Rusia dan Ukraina, kabar buruk pun datang kembali dari tanah Palestina Tentara Israel yang selalu berjaga di Al-Aqsa dikabarkan telah menyerang warga Serangan Israel yang bertubi-tubi itu dilakukan saat warga Palestina tengah memperingati hari Isra' Mi'raj di Masjid Al-Aqsa Terdengar suara letupan senjata di langit Palestina mengakibatkan warga yang sedang berkumpul di Al-Aqsa berhamburan keluar menyelamatkan diri Dalam sebuah video, seorang anak perempuan mengalami luka berat Hingga harus dievakuasi untuk mendapat perawatan medis Menurut sang ibu, putrinya yang bernama Manwartukan tersebut saat itu hendak berjalan ke Masjid Al-Aqsa untuk memperingati perayaan Isra Mi'raj. "Putriku sedang menuju Masjid Al-Aqsa untuk melayakan peringatan Isra Mi'raj," ujar ibu Manwartukan dilansir dari pikiranrakyat.depok.com dari akun Instagram Palestine pada Selasa 1 Maret 2022. Serangan brutal tertentara Israel tersebut menyebabkan luka berat di bagian wajah dan merusak rahang Manwartukan. Kemudian dentuman suara senjata terus menggema dan mengakibatkan semua warga Palestina terpencar menyelamatkan diri khususnya para wanita dan anak-anak. Tak sedikit pemuda Palestina yang dipukuli dan ditangkap oleh para tentara Israel dan mereka pun bahkan tak segan-segan menyemprotkan gas air mata kepada sekumpulan warga. Serangan itu dikerahkan tentara Israel tanpa pandang bulu. Warga Palestina baik maupun wanita bahkan anak-anak tak lepas dari pukulan bahkan tembakan.